Namanya baru hari ini nyetir lagi. aku <tik> ingin bila kau pergi tinggalkan aku tahu engkau sebenarnya tahu engkau memilih seolah engkau tak tahu udah bodoh iya emang bego beneran mamanya <laughs> pujani kisah cinta sendiri crook key sagasseo you when you love me na